Assalamualaikum, aloha guys, ya ketemu lagi di video kali ini. E, kita kali ini mau sedikit sharing dulu guys ya cerita-cerita tentang e, YouTube ya khususnya surat pin dari Google ya. Jadi kita kedatangan surat pin dari Google ini, nah nih kalian bisa lihat guys ya. Jadi kita mau sharing sedikit tentang e, surat ini yang e, surat ini tuh sudah ditunggu-tunggu oleh youtuber seluruh dunia mungkin ya para, para youtuber yang baru memulai pasti sangat menunggu surat ini karena dengan surat ini google akan memverifikasi alamat kita sebagai e, salah satu syarat untuk e, pembayaran adsense kita jadi kalau misalnya e, ini tidak kita segera verifikasi maka e, adsense yang ada di youtube kita akan bisa di, dihapus oleh youtube Oke okay guys ya, jadi uh, kita flashback sedikit ya, cerita uh, awal mula dulu uh, YouTube review award ini terlahir itu di 3 Juli 2020 ya, jadi awal itu kita berawal dari iseng-iseng aja sebenarnya untuk berbagi keceriaan uh, keluarga kecil kita sekaligus kita sharing uh, apa namanya lokasi-lokasi uh, wisata yang ada di sekitar Pulau Simeulue Aceh dan medan sekitarnya Guys kemudian pada 9 Agustus 2020 kita berhasil mencapai 1000 subscriber Alhamdulillah pada saat itu ya kemudian itu adalah salah satu syarat untuk memenuhi monetisasi dari YouTube jadi selain 1000 subscriber syarat keduanya adalah mencapai 4000 jam tayang itu dalam 12 bulan Nah itu Alhamdulillah kita sampai di titik itu di tanggal 30 Januari 2021 guys nah jika dikalkulasikan guys kurang lebih kita mencapai uh, syarat monetisasi ini itu terpenuhi dalam waktu 6 bulan guys ya Nah jadi uh, tidak sampai situ aja guys ya jadi setelah uh, dimonetisasi uh, YouTube itu uh, menyarankan atau mengarahkan agar uh, kita membuat akun Google Adsense kalau misalnya belum punya tapi kalau misalnya sudah punya uh, akun Google Adsense nya langsung dihubungkan atau di connect ditautkan ke uh, akun YouTube nya ya. kemudian uh, tanggal 1 Februari 2021 guys uh, akhirnya secara resmi uh, YouTube kita bergabung di YouTube partner program, jadi singkatnya ya masuk iklan lah guys gitu ya Alhamdulillah ya seneng lah ya kan seneng Alhamdulillah tapi uh, masih ada satu syaratnya lagi gitu guys jadi setelah tergabung dalam YouTube partner program jadi kita masih diharuskan lagi untuk mencari 10 dolar pertama uh, agar YouTube itu atau agar Google itu bisa mengirimkan verifikasi alamat kita jadi mereka akan mengirimkan surat. Nah, inilah dia suratnya, guys. Jadi kalau misalnya sudah terpenuhi eh, 10 dolar pertama, surat ini akan tiba, akan dikirim gitu ya. Nah jadi 10 dolar pertama itu setara kurang lebih 130 ribu guys Jadi 130 ribu itu berdasarkan uh, perhitungan dari resmi dari YouTube-nya ya nah, Mungkin kalau kita hitung secara dolar mungkin di 140 ribuan mungkin guys ya Tapi mereka bilang di 130 ribu gitu Dan kemudian guys uh, tanggal 12 Februari eh 12 April 2021 Eee uh, Alhamdulillah YouTube itu Google resmi mengirim surat Google surat pin pertama ke kita. Jadi surat pertama itu dikirim. Nah jadi makin nggak sabar dong ya kan, makin nggak sabar karena surat cinta yang ditunggu-tunggu para youtuber yang baru memulai itu biasanya inilah surat yang ditunggu dia guys ya. Jadi surat ini yang bisa ditunggu. Nah jadi Kebetulan yang saya screen, screenshot ini, yang saya ambil itu surat kedua yang e, dikirimkan oleh Google. Jadi pada 3 Mei 2021 itu surat kedua saya minta kirim lagi gitu. Karena kan udah 3 minggu dari 12 April itu saya masih nunggu belum datang juga. Nah, jadi akhirnya saya minta kirim lagi surat kedua. Itu tiga uh, Mei akhirnya dikirim ulang. Nah kemudian lanjut uh, tanggal 5 Mei 2021 makin gak sabar saya guys. Jadi makin gak sabar, coba datangin uh, kantor pos terdekat gitu kan. Makin gak sabar. Jadi setelah kita datangin kantor pos terdekat, kita dapat jawaban. Uh, mereka bilang mereka tidak ada gitu menerima surat dari Google. Maupun menyimpan surat dari Google gitu um, Yang yang kira-kira Mungkin gak sampai ke alamat ada mereka simpan guys Tapi mereka sarankan Coba uh, datangin uh, Kantor pos pusat katanya gitu Jadi coba uh, Kita hampiri Samsung ke sana Dan jawaban dari kantor pos pusat itu Mereka cuman bilang Akan mengecek dulu katanya guys Mengecek dulu Tapi uh, saran mereka memang Tinggalkan aja e, nomor telepon, alamat dan nama saya gitu Jadi jikalau nanti ada datang ataupun setelah mereka cek ada Surat yang memang e, ditujukan ke saya dari Google Mereka akan hubungin saya kata. Dan Alhamdulillah guys Benar saja memang di tanggal 8 Mei akhirnya pihak kantor pos menghubungi saya guys Jadi e, mereka menghubungi bahwasannya Surat sudah sampai. Ini surat sudah sampai, sudah bisa diambil kata mereka. Kemudian di tanggal 10 saya langsung ke sana nih guys. Ya kan saya langsung ke sana menunjukkan pos dan ya alhamdulillah memang surat ini ada. Akhirnya saya terima dan ya mereka bilang suratnya memang baru sampai kemarin. Jadi makanya nggak lama setelah saya datang itu mereka pun menerima suratnya memang baru sampai kata mereka seperti itu kemudian kan guys setelah itu uh, pulang dari kantor pos saya langsung lanjut uh, memverifikasi nomor yang ini nih guys ya nah, jadi di dalam sini ada nomor nah, ini langsung saya verifikasi ya, kemudian uh, jangan lupa juga guys nanti setelah verifikasi akan ada nanti verifikasi bank uh, dari Google jadi Google nanti akan mengirimkan uh, saldo tidak lebih dari 1000 rupiah yang tujuannya untuk verifikasi rekening kita guys. Jadi uh, nanti Google akan kirimkan uh, di bawah nominal 1000 rupiah dan itu akan kita verifikasi angkanya nanti untuk sebagai uh, verifikasi rekening bank kita Oke okay guys ya jadi selesai sudah uh, perjuangan untuk monetisasi akun YouTube dan juga uh, mendapatkan surat PIN dari Google ini ya Google Adsense jadi uh, saran dari saya um, setelah kalian termonetisasi dan juga uh, apa namanya Menunggu surat Google ini, ya, kalian sabarlah memang, guys. Ya, walaupun saya sebenarnya nggak sabar juga, gitu, tapi e, sabar. Dan pastikan kalian sudah menginput alamat kalian dengan benar dan jelas e, sampai kode pos, kecamatan, kelurahan, e, provinsi, dan kalau bisa, e, apa namanya, RT, RW, segala macam, masukin aja, guys, ya. Jadi biar jelas karena di sini tidak ada guys tertulis nomor HP. Nah itu memang jadi kendalanya. Makanya pihak pos juga eh, berpesan sama kita kalau memang eh, ada apa namanya ada surat seperti ini, kalau bisa eh, datang aja ke kantor pos dan eh, apa namanya lampirkan nomor telepon, alamat dan nama kita. Jadi agar pihak pos juga bisa uang kita nantinya karena dari Google lah tidak ada nih guys mencantumkan nama ini Jadi setelah kalian memastikan sudah benar menginput alamat kalian di uh, Google, ya kalian tinggal menunggulah guys kurang lebih empat minggu. Uh, jika memang belum sampai ya coba datangin kantor pos terdekat, uh, minta tolong sama petugasnya, uh, minta tolong kabarin jika surat eh, Google sudah sampai gitu kan? ya yeah, guys ya Jadi ini bukanlah akhir dari perjuangan kita ya ini adalah awal dari perjuangan sebenarnya eh, disinilah titik awal kita untuk memulai terus berkarya lagi terus untuk produktif dan aktif lagi eh, membuat video yang mudah-mudahan bisa menghibur kalian dan juga eh, memberikan Rekomendasi tempat-tempat wisata yang mungkin bisa kalian kunjungi bersama keluarga juga ya e, Makasih untuk kalian yang sudah menonton video ini Like jika kalian suka Subscribe supaya kita makin semangat buat video kedepannya Dan share lah jika kalian merasa bermanfaat guys ya Oke sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh